Halo MB Tech Lovers, sekarang saya sudah berada di workshop Bowojok di daerah Jalan Raya Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Workshop ini merupakan spesialis jok motor, tapi juga menerima pengerjaan untuk jok mobil. Nah, untuk mengetahui tentang workshop Bowojok lebih dalam lagi, yuk kita temui pemiliknya. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Iya, sekarang saya sudah dengan pemilik dari workshop bowo jok dengan Om Bowo ya. Iya, kebetulan Bowo saya sendiri. Ayo, silakan duduk. Iya, terima kasih. Ini mau dicerita ini sama Om Bowo. Sebenarnya waktu itu bagaimana sih awal mula memulai bisnis pelapisan jok ini? Pelapisan jok ini awalnya sebetulnya bowo jok itu jok mobil. Oh, mana jok mobil? Mana jok mobil? Bowo hmm. jok terjun jok mobil itu tahun 90 Oke, okay, ya. di jok motor malah berawal tahun sekitar 96 Oke, okay, setelah enam tahun ya. baru mulai jok. Nah, makin kemari nggak tahunya malah bawa jok semakin semakin dikenalnya di jok motor. Kenapa tuh kira-kira? Jok motor ini semakin kemari semakin kemari semakin digandrungin dan mempunyai daya beli yang sangat besar. Oke, okay. ya mungkin bisa juga kan kalau sekarang kan motor ini. Terutama mungkin melihatnya dari Dignetic ya, contoh Betul, betul, betul. Mereka kan sangat apa, stylish ya, ya. E, terus juga e, klubnya sangat dinamis kali ya. Betul, betul. Emang semakin besarnya dunia custom itu, semakin kemari, semakin kemari, itu sudah jadi tuntutan utama untuk bikin keren, untuk bikin nyaman otomotif jok motor. Ditambah lagi kan MBTEC ini sudah sangat viral, jadi udah enak aja untuk memperkenalkannya. Nah, sebenarnya kalau dari keunggulan sendiri dari bawah jok itu apa? Kita harus pandai melihat kemauan pasar. Orang Indonesia itu bosenan. Nah, di sini dunia custom juga Bowo juga bikin custom-custom yang nggak monoton. Ikutin terus perkembangannya. Nah, selain itu, dari Om Bowo sendiri itu suka ikut kontes. Pastinya. Kalau kontes itu, itu memang wajib untuk kita biar menambah ilmu, wawasan dan itu pun buat kita banyak belajar yang alhamdulillah bawa job juga banyak dapat penghargaan penghargaan juga ya. Saya lihat mungkin contohnya yang mana nih? Kita sempat 10 besar ya. Oh, ada juga ini yang dari acara di Taman Mini untuk di motor Terus yang ini kemarin ya, mungkin yang untuk jok mobil pun, ini pun juga bukti bahwa bawa, -bawa jok ngikutin dua-duanya. Ini di mobil ya? Menang. Ini di mobil, Alhamdulillah di mobil kita juga sempat juara satu ya untuk Bubble Bee. Luar biasa sekali ya prestasinya. Ya, ini terima kasih juga buat MB Tech ini semua kan, oh, sama -sama. untuk motivasi oh. juga buat yang lain. Sebetulnya kalau ingin maju itu tidak sulit, yang penting kita kompak, kita ikut meramaikan, dan berpikir selalu kreatif. investasi prestasi untuk karyanya, kalau boleh diceritakan nah. itu kenapa pilih MBTEC dari Om Bowo sendirinya? MBTEC emang dia tidak sembarangan dalam memproduksi kulit itu, emang punya sesuatu yang beda. Baik dari keunggulan kekuatan, kenyamanan, yang kalau di motor umpamanya. Di MBTEC kan keset dipakainya dingin yang akhirnya banyak dikenal oleh pengguna motor yang akhirnya kita juga dengan mudah memasarkan desain-desain kita apalagi ditopang dengan material kulit MBTEC akan lebih lancar lagi Kalau untuk pelebaran pasarnya sendiri Gimana nih Om? Kalau pelebaran pasar sebetulnya uh, era sekarang kan era era digital ya. Kita bisa main dari Facebook, dari IG, dari Youtube. Di situ akhirnya pasar semua mengenal kita. Jadi kita nggak cuma dikenal di Indonesia, bisa ke mancanegara. Mungkin ke Asia, mungkin sampai ke Eropa. Oh, ke luar negeri juga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau dilihat kan ini kantornya nih ya, ya. mungkin bisa kita lihat juga nih hmm. apa untuk workshopnya ya, ya. proses pengerjaannya mungkin ya. kita bisa ditunjukkan itu bisa bisa. Oke kita ke sebelah kita lihat. Nah ini Om di sini bukti dari kita ini salah satu contoh ini Om. Alhamdulillah kita pengiriman Singapura itu satu minggu itu bisa dua kali. Kita bisa menjual kurang lebih untuk Singapura itu 100 seat. Jok apa aja nih? Dari matic-matic yang terbaru ya, dari Nmax, PCX, ADV sampai ke Vespa. Ini berarti uh, maksudnya jok siap pakai ya? Siap pakai ya. Nah, ini juga materialnya juga kita juga bisa lihat ya, menggunakan MP Tech ya. Di sini juga. Jadi bukan cuma ngomong ya, Emang udah udah langsung banyak yang kita gunakan. Pengerjaannya di Ya? Kita pengerjaan ada di lantai 3. Ini hanya untuk uh, sebagian masih untuk motong dan untuk display display-nya kita lebih lebih banyak di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa jok juga uh, tidak tidak cuma jok yang jadi juga. Jadi nah inilah kelebihan dari jadi siapa pakai ya? Siapa pakai? Siapa pakai dan keset ditambah lagi dengan ada ada presan nah, ada press. Oh, pakai pres ya? main aja. Betul. Jadi, main dan tidak rembes. Juga. Betul. Oke. Okay. Ini pakai bahannya MB Tech Giorgio ya? MB Tech Giorgio kita terima permintaan. Sebetulnya mau MB Tech Jerio, Redder, ataupun Premium Carrera, semua itu bagus. Jadi nggak usah ragu kalau udah pakai MB Tech. lihat ya. Oh, ini jadi tinggal pasang. Tinggal pasang. Ininya di staples, dan tanpa merubah busa, Om. Jadi untuk modif yang tadinya lama tiga hari sampai satu minggu, hitungan jam pun sudah bisa. Dan bisa bawa pulang. Betul. Yang stylish ya. Betul. Warna pun sudah banyak pilihannya, betul. kita bisa lihat bisa produksi nah, untuk iya. sistem kerja dari awal dari mentahnya ya kita lihat ke tempat produksi ya ke atas nah ini om tempat produksi kita nah ini busa yang sudah jadi seperti ini dan keunggulan yang masih sangat viral dan diterima oleh masyarakat apa tuh om? nah jokper nah jadi keunggulannya itu dia sudah oh, ini bukan pair. dari busanya ya, ya. sistem pasang per kita tidak kelihatan ya dari bawah oh. ya dan akhirnya juga selain nyaman karena ada rongga di tengah waktu ditekan atau mungkin pas buat duduk. Jadi sirkulasi udara yang akhirnya jok ini gak panas. Wah, ini jadi terobosan ya. Jadi terobosan dan ini yang yang sudah sangat diterima untuk pasar paling terbesar saya terus terang aja untuk dokter ini Singapura. Rata-rata semua akhirnya minta yang per. Sekarang hampir 100% jok kita per yang dikirim luar negeri. Yang dikirim luar negeri 100% per. Oh. Jadi gak heran ya, kenapa bojok salah satunya, joknya dimi nanti karena selain stylish juga nyaman iya. Karena ada pernya Iya betul, nah ini tadi yang kita sebutkan, mesin pressnya Om nih Nah ini kita boleh lihat aja, gak apa-apa Ini pisaunya ya, yang untuk bisa mencetak Jadi bikin cetakannya dulu ya? Iya, cetakannya dulu untuk menghembus seperti ini Nah kita kasih lihat juga, buat contoh seperti ini Ya nah, Ini yang sudah diproses Dipres bo. Betul Oke umbo, Ini ada ruang perbusaan ya Ya ini untuk bentuk busa sebelum jadi ya Ini tempat produksinya Kalau untuk kita bikin desain Ini emang harus kita pilih busa yang enak ya Yang betul-betul nyaman nah, Ini yang juga, ibaratnya busa empuknya ya Busa empuknya Nah ini busa untuk untuk variasi, ya, ya iya, iya, iya, untuk variasinya iya, iya, iya. emang kita butuh busa yang kenyal. Jadi, nggak boleh lembek ya, Om? Ya, nih, nggak boleh lembek, beda. Nah, siap, oke, okay? Om. <laughs> ya, mungkin sekarang kita lanjut ke bawah lagi, ya. Nah, tadi kita udah keliling apa, workshop dari Bojok. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Om, harapan kedepannya dari Om Bowo untuk workshop. Bowojok ini mudah-mudahan Bowojok bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain karena Bowojok itu kan usaha dari kecil bisa sebesar ini dan semakin besar itu tidak terlepas dari kerjasama yang baik baik dari teman-teman Jok ataupun dari pihak MB ya Oke tadi kan kita uh, nyerita ini dari produksi ya. dan jadinya nah ini ah. Sekarang mau nyoba nih, ah. yang produk jadinya seperti apa? Oke, okay, nah, ada nggak nih Om? Kebetulan ada nih, kebetulan kita uh, ini sebenarnya motor display ya di bawah jok. Oh ini ya? Uh, dan ini udah per juga nih? Sudah per pastinya. Okay. Jadi kalau yang mau beli beli jok bisa nyobain dulu Om. Oke, okay, bisa saya coba nih? Ya. Silakan, silakan, silakan. Bentap. tadi bincang seru saya dengan pemilik workshop Bowo Jok di daerah Bekasi Bila Anda perlu informasi terkait pelapisan Jok MB Tech, Jangan ragu hubungi hotline MBTEC di 021 458 -42598 Atau chat via WhatsApp di 0812 -1982 -2323. Sampai jumpa di video selanjutnya